serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar wrestler tentunya. Baiklah bersama wrestler dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan kita. Ke kabar pertama kita awali persahabatnya dengan kabar yang membanggakan dan sekaligus membahagiakan kita semua. Alhamdulillah ajang anugerah Sinetron Indonesia 2021. Untuk memenang Sinetron Tema Fantasi Terbaik itu diberikan kepada JWB Babak Kedua Tobali Putra Production. Wow, masya Allah banyak persahabatnya. Alhamdulillah, congratulations JWB memenangkan Sinetron Tema Fantasi Terbaik. Ini salah satu. Bentuk kebanggaan kita semua Alhamdulillah dukungan semakin banyak Dukungan semakin luar biasa Dari orang-orang yang tulus Mencintai karya-karya dari idola kita Info ini kita dapatkan juga Dari akun instagram family Anuskal Leslar23 Ada kalimat caption yang dituliskan Congratulations JWB Semangat terus wow allah banget ya hingga banyak tanggapan Komentar yang diberikan Dari para fans sejati Ya, ini dari akun Instagram Bundanya Nurdina Lui, underscore leslar underscore 2020 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, luar biasa banget ya Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kebanggaan untuk kita semua Dan kegabat selanjutnya bersahabat kita lihat di sini ada sebuah momen yang sangat luar biasa ketika di Ajang IMA 2021 ketika di RCTI persahabat ya Lesti dan Rizky Biar menunjukkan keromantisan kuannya di depan publik nih Perhatikan tangan gagah bilar sahabat ya yang selalu ingin menggenggam tangan dedek Alasti Ini so cute banget ya Masya Allah Hingga banyak dibanjiri komentar dan respon dari para fans jati Yakni dari akun Instagram Rita Putri 4.0 mengatakan dalam kolom komentar seperti ini, ini itu CP yang di videoin persahabat Masya Allah banget ya, hingga bikin baper para fans Jadi Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Untuk berikutnya, kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial Ini wawancara kakak Bilar ketika di lokasi syuting JWB2 yang diunggah di channel YouTube-nya Kahit Oteman, ini klarifikasi soal kura-kura yang masuk ke kolam renang. Ya, tanpa sepengetahuan Rizky Pilar, itu pun kura-kura dimasukin ke kolam renang. Walaupun tentunya durasi waktunya juga tidak lama, hanya beberapa detik saja itu yang disampaikan oleh Kakak Pilar. Hingga postingan tersebut juga direpost oleh akun Lestari.Lestalovers Lalu, first ada kalimat yang dituliskan di postingan tersebut. Ini klarifikasi Bang membela tentang kura-kura yang kemarin jadi rame dan viral gara-gara tortoise jadi heboh banget. Tapi sayang, bikin tweet kemarin sebenarnya ada kepentingan lain demi endorse, maka dibikin heboh biar insight naik dan banyak endorse dia yang bilang sendiri di Twitter tuh. Persahabat, ya, ini perihal gambar yang sangat ramai banget di twitter dan di aplikasi tiktok hingga bikin netizen selalu menyeduhkan idola kesayangan kita dan langsung saja ada juga pembelaan dari Irfan Hakim Irfan Hakim ini mengunggah sebuah postingan semaling di akun instagram pribadinya perhatikan Lesti Bilar cemplungin sul kata kura-kura yang diberikan oleh Irfan ke kolam dan disini pembelaan dari Irfan yang mana di sebuah kalimat ke Yang tahu jangan sok paling tahu tapi saling kasih tahu Dari sini sama-sama kita belajar cari ilmu Dari saya yang selalu belajar untuk menjadi pecinta alam termasuk hewan dan manusia di dalamnya Terima kasih lasti kejiwaraan Rizky Bilar Membuat banyak orang jadi lebih tahu Tuh bersahabat ya. itulah salah satu kalimat yang dituliskan oleh A. Irvandi akun Instagram pribadi miliknya dan memang lagi heboh banget soal kura-kura yang dimasukkan oleh salah satu tim Leslar Entertainment ke dalam kolam persahabat ya, hingga di Twitter nih banyak banget nih persahabat yang menyudutkan ada juga pembelaan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Pastikan di kalimat ini warganet juga banyak yang membela pasangan Leslar dan tentunya mereka sangat respect banget kepada idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan spesial di channel YouTube-nya Prestige Production, persahabat. Yang mana di sini juga vlog terbaru nih yang diunggah di channel YouTube-nya jadi paling gemes nih saat tentunya masalah bangetnya. Ini adalah satu pertanyaan yang membuat kita semakin bahagia juga ter. Jawab sudah bersahabat ya soal pipilasi kejora yang biru Ternyata itu kelakuannya ada di suami tercintanya Duh, ini banget ya, itu kesayangan Masya Allah, mudah-mudahan saja selalu bahagia dan selalu diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Pilar Unggahan tersebut repos kembali oleh agung sendal putih Pilar Kalimat caption pun dituliskan itu kan pipi dada biru hasil perbuatan suaminya dari diduga kok katanya tuh masalah banget ya fullnya ada di channel youtube di freshstick persahabat ya dan selanjutnya ada sebuah spesial juga yang kita dapatkan ini momen semalam di acara Silaturahmi ke Andara, ke tempat A A'rafi persahabat ya, masya Allah, idola kesayangan kita. Ada alasik si jiwa selalu menjadi sorotan, dan selalu tampil sangat luar biasa cantiknya. Bersahabat membuat para fans sejati aja selalu memuji idola kesayangan kita ini. Kita lihat, persahabat di sini ada komentar yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun, Mulyani Salizar, mengatakan di kolom komentar, Dina Olaski nengok anak Rans dan sekaligus berkumpul dengan orang-orang baik. Hebat dan sukses, semoga kalian sehat, bahagia, makin sukses, dilimpahi keberkahan, dan rezeki halal. Selaturahminya langgeng, amin, nyerobal alamin, senang, dan ikut bahagia. Lihat mereka orang-orang kaya, tetapi tidak sombong. Allah banget ya, memang idola kita. Selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia Masya Allah, luar biasa Dan berikutnya Jangan lupa saksikan bersahabat di acara Indosiar Akan tayang juga acara Anugerah KPI 2021 Yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 jam 20.30 waktu Indonesia Barat wow kita makin gak sabar banget ya tinggal 8 hari lagi acara tersebut akan digelar mudah-mudahan Leslar itu bisa menjadi bintang tamu dan akan memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua warga Konoha dan berikutnya ada sebuah postingan juga dari petinggi langit musik Pak Deddy Seherman yang mengunggah sebuah postingan foto dari Lasik Kejora yang mana Lasty Kejoral, Alhamdulillah, ini mendapatkan piala penghargaan dalam kategori Female Singer of the Year Kolegas dengan ikhlas Indonesian Music Award 2021 dan kita lihat di sini ada sebuah ucapan selamat yang diberikan yang tentunya disuguhkan oleh Pak Dedi Penghargaan Indonesian Music Award 2021 By Langit Music nominasi Female of the Year Jatuh kepada Lesti Kejora Dengan single hitsnya Gula lepas dengan ikhlas Dukung terus itulah kamu dengan mendengarkan karyanya Di aplikasi musik karya Indonesia Langit Music Wow, Allah banget ya Itulah ucapan dari Pak Didi Soehirman Selaku, petinggi langit musik, persahabatnya Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berkarya untuk didaklasti dan memberikan kebanggaan, kebahagiaan untuk kita semua. Masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di siang hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pentingnya channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi, kabar terbaru terupdate dan judukan vitamin bahagia selanjutnya. Informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.